Diriwayatkan, ketika Malaikat Israfil meniup sangka kalah, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali beberapa makhluk yang dikerendaki Allah, yaitu, Iblis yang ada di bumi 12 Malaikat di Langit 8 Malaikat Hamalatul Arsy. Setelah penghuni langit dan bumi mati, Malaikat Israel pun menghampiri Iblis, dan Iblis pun pingsan karena bentakan Malaikat Israel yang menyeramkan, setelah sadar, maka iblis pun melarikan diri ke ujung timur dan barat, hingga empat kali. Namun malaikat Israel, sudah siap menunggu. Iblis pun putus asa, dan berdiri di tengah dunia tepat berada di kuburan Nabi Adam. Sesekali iblis lari, dia pun berulang kali jatuh ke tanah, sampai tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati. Sedangkan malaikat Zabaniyah terus melempar dengan tombak. Malaikat Zabaniyah pun menangkap dan melukainya. dalam